Aduh, Gak, ya 20 salahnya, salahnya kaki minimal. ya Lanjut, pertama. Dua. Satu, Satu. kasih tinggi-tinggi. <laughs> ya. ya. <laughs> kasih, kasih tinggi. -tinggi. Kasih tinggi. Ya. <hati -tati>